Oke, okay. dengan cara ini, kita sekarang sudah bisa menggunakan Virtual Background ketika sedang merekam dan menggunakan kamera. Seperti yang sudah kami bahas dalam video sebelumnya, cara ini dapat kalian terapkan ketika sedang share screen untuk mengatasi fungsi Virtual Background yang tidak ada dalam aplikasi Zoom. Oke, okay, sebelumnya welcome back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang dua aplikasi dan cara mengganti background kamera ketika sedang merekam di HP Android. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, okay, cara yang pertama yaitu dengan menggunakan aplikasi Vision Cam. Ya, oke, okay. untuk aplikasinya kita download saja melalui Play Store Ya, ketikan pada pencariannya. Vision Cam, ya, seperti ini. Ya, pada pencariannya paling atas kita ketuk tetap ya dan kita install di sini kepada perangkat kita Oke okay, dia masih proses mengunduh dan menginstall ya Oke okay, sekarang sudah berhasil kita install Oke okay, sekarang kita coba untuk menggunakannya Oke okay, kita buka saja ya seperti yang kalian lihat di sini ini adalah tampilan awal dari aplikasinya ya Oke okay, kita Buka untuk kameranya Seperti ini Oke okay. Setelah kita membuka Kameranya Maka dia sudah tersedia dengan Secara default ya Dengan background seperti ini Oke okay. Dapat kalian lihat di sini bahwa Virtual backgroundnya sudah Berfungsi ya Kita juga dapat Mengubah kabar latar belakangnya dengan gambar yang kita miliki, ya, uh, di sini kita juga dapat menggunakan gambar yang tersedia dalam aplikasinya. Oke, kita coba gunakan gambar kita sebagai backgroundnya nya ya. Oke, di sini kita pilih backgroundnya nya tetap oke. Okay. Nah, maka tampilannya seperti ini, ya. Coba, oke, okay, sekarang latar belakang kamera kita sudah terganti secara live ya. Dan juga bisa merekam pengambilannya untuk dijadikan sebagai video ya. Oke, okay. perlu diingat untuk kelancaran fungsi dari virtual background aplikasi Fusion Cam ini, kita harus menggunakan latar belakang yang statis. Cara berikutnya yaitu dengan menggunakan aplikasi Muse Mesh Ya, Oke, untuk link downloadnya sudah kami sediakan dalam deskripsi. Ya, ini juga merupakan aplikasi sejenis, seperti aplikasi sebelumnya. Ya, namun dengan fungsi dan fitur yang lebih kuat, dapat kalian lihat di sini. Ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Oke, langsung saja kita buka fitur. Blue nya ya. Fitur ini dapat memungkinkan pengguna untuk merubah latar belakangnya saat sedang menggunakan kamera. Di sini saya coba menggunakan salah satu dari gambar saya untuk digunakan sebagai background atau latar belakangnya ya. Untuk menggunakannya kita tap dua kali gambar yang memiliki Warna yang lebih dominannya, sebagai contoh, misalnya seperti dinding, ya. Kita juga dapat mengubah preferensi untuk penyesuaian gambar dengan objek nyatanya, ya. Di sini, pada bagian ini, ya. Oke, untuk pengaturan normalnya, kalian letakkan saja di tengah seperti itu, ya. Oke, kemudian. Kita coba untuk merekamnya ya. Ini adalah proses merekamnya. Oke, dapat kita lihat di sini. Background atau latar belakangnya sudah terganti dengan sempurna ya. Cara ini juga dapat kalian terapkan ketika sedang melakukan online meeting ya pada aplikasi Zoom. Yang perlu kalian lakukan yaitu cukup dengan melakukan screen sharing ya pada aplikasi Zoom. Oke, dapat kita lihat di sini adalah hasil dari videonya ya. Dapat kita lihat di sini. Kita coba play dan mainkan untuk video yang sudah direkam ya. Selain itu, fitur lain dari aplikasi Muse Match ini yaitu adalah fitur Magic Color-nya ya. Di sini kita dapat mengubah warna kepada gambar ketika sedang merekamnya. Misalnya, di sini kita gunakan kepada dinding yang berwarna putih, ya, kemudian kita atur seperti ini untuk warnanya agar dia dapat berubah, ya. Setelah kita sentuh atau double tap pada gambar atau warna yang ingin kita ubah. Okay, seperti itulah kira-kira dua aplikasi dan cara mengubah latar belakangnya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.